Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam bosku ya Selamat datang di channel saya bosku ya trik G2HK Untuk prediksi Hong Kong Tanggal 6 Mei 2021 bosku ya Silakan kepada bosku semua Yang ingin mensupport channel saya Silahkan untuk tekan like-nya bosku ya, dan juga di subscribe jika bosku tidak ingin ketinggalan prediksi saya setiap harinya. Dan di-share kepada teman-teman bosku semua, agar teman-teman bosku semua melihat prediksi saya. Dan saya akan membantu bosku semua untuk merasakan JP di pasar dan HK setiap harinya bosku ya. Baiklah bosku ya. Pertama saya ucapkan selamat kepada bosku semua yang telah JP pada hari ini di angka 5382, bosku ya. Sah pada hari ini bandut mengeluarkan angka tersebut. Selamat kepada bosku semua yang telah JP di 4D, 3D dan 2D-nya, bosku ya. Dan yang belum mendapatkan JP jangan berkecil hati, tapi tetaplah semangat, bosku ya, karena seperti itu enggak bermain togel. Kadang kita di kadang kita di zonkan, Bosku ya. Jadi kita harus berbesar hati, Bosku ya, dan kita coba lagi esok hari, Bosku ya. Baiklah, Bosku ya, langsung saja kita untuk ke prediksi saya, Bosku ya. Di sini saya langsung menyediakan untuk poltarnya, Bosku ya. Untuk poltarnya di sini di angka main dan angka ikutnya, Bosku ya. Di angka main saya telah memprediksikan angka atau telah mencari angka Di angka 594 bosku ya Dan angka ikut kita di angka 061 bosku ya Dan angka cadangan angka 2 Baiklah bosku ya di poltar kita silakan untuk dipersus-persuskan bosku ya Dikombinasikan dengan angka pribadi bosku semua Agar bersama kita meraih ke JPN pada esok hari bosku ya jika sesuai silakan untuk di dibetting bosku ya. Baiklah bosku ya ini dia untuk angka main dan angka ikut kita. silakan untuk dilihat dan dikombinasikan bosku ya dengan angka pribadi. Dan selanjutnya di sini saya akan bermain di colok bebas dan juga colok makau bosku ya. Colok bebas saya besok hari yakin, tetap yakin di angka 5 bosku ya. Dan juga angka 4 Bosku ya, 5-4 untuk colok makau Bosku ya, silahkan di sini, colok bebas dan colok makau silahkan untuk dibom Bosku ya, jika sesuai dengan angka pribadi Bosku semua Bosku ya. Dan selanjutnya di sini sesedia juga di BBFS lain Bosku ya, di angka 59461 Bosku ya, dengan angka cadangan angka 2 Bosku ya. Silahkan kepada bosku semua yang sesuai dengan angka pribadi, silahkan untuk dibetting bosku ya. Tentunya 4D, 3D, dan 2D. Insya Allah akan kita dapatkan esok hari setidaknya di 2D bosku ya. Baiklah bosku ya, jika tidak sesuai silahkan jadikan perbandingan saja prediksi dari saya ini. Dan selanjutnya di sini kita akan beralih ke 2D bom bosku ya. Baiklah bosku ya, saya tuliskan sebentar angkanya bosku ya. Baiklah bosku ya, ini dia untuk angka di 2D bom saya. Saya punya di 9 len, bosku ya. Dan tentunya jika terlalu banyak akan saya pangkaskan, bosku ya. Akan saya pangkaskan di 3 len saja, bosku ya. Di 3 len karena kita kuat di angka 5 di situ, saya akan kuatkan di sini angka 5, bosku ya, di angka 505651, bosku ya. Silahkan kepada bosku semua, jika sesuai dengan angka pribadi silahkan untuk di dibom dan saya sarankan untuk dibolak-balik bosku ya. Dan jika tidak sesuai silahkan untuk utamakan prediksi sendiri bosku ya, mana yang saya kuatkan atau yang tidak saya kuatkan, jika sesuai silahkan untuk di bosku ya. Dan selanjutnya di sini kita menuju ke 2D tar dulunya bosku ya, 2D tarung dalamnya bosku ya. Di 2D Tardal, akan saya tuliskan sebentar bosku ya. Iya bosku ya, ini dia untuk angka di 2 detardal bosku ya. Di sini saya punya 6 len bosku ya. Dan akan saya kuatkan di 2 len bosku ya. Di 2 len akan saya kuatkan tetap di angka 5 bosku ya. 59 dan juga 54 bosku ya. Silakan kepada bosku semua yang sesuai dengan angka pribadi silakan untuk dibom dan saya sarankan untuk dibolak-balik. Dan jika tidak sesuai silakan untuk utamakan prediksi sendiri bosku ya. Mana yang saya kuatkan, apa yang tidak saya kuatkan, jika sesuai dengan angka pribadi silakan untuk dibetting bosku ya. Dan selanjutnya di sini kita beralih ke 2D cadangan, Bosku ya. Karena saya di sini punya angka cadangan, Bosku ya. Di 2D cadangan. Di sini di 2D cadangan, Bosku ya. Sebentar akan saya tuliskan angkanya, Bosku ya. Ya, ini dia untuk di 2D cadangan Bosku ya. Di sini saya punya di 6 lane dan akan saya kuatkan di 2 lane, Bosku ya. Di angka 52 dan juga di angka 42, bosku ya. Silakan di sini kepada bosku semua untuk di dibom dan saya sarankan untuk dibolak-balik. Dan tetap untuk utamakan prediksi sendiri, bosku ya. Mana yang saya kuatkan atau tidak saya kuatkan. Jika sesuai dengan angka pribadi, silakan untuk betting bosku ya. Baiklah, bosku ya, di sini telah sampai kita pada akhir prediksi saya. Silakan tulis screenshot terlebih dahulu angkanya. Dan jika sudah di screenshot sebelum saya menutup prediksi saya, silakan kepada bosku semua yang ingin mensupport channel saya, silakan untuk tekan like. Dan juga yang, ingin, yang tidak ingin ketinggalan, silakan untuk tekan subscribe-nya bosku ya. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman bosku semua agar channel saya lebih bermanfaat kepada teman-teman bosku semua yang ingin merasakan JP Paus, JP Masal di pasaran HK setiap harinya bosku ya. Baiklah bosku ya, trik G2HK pada hari ini mengucapkan selamat kepada bosku semua, telah JP Paus, JP Masal, dan yang belum JP, dengan berkecil hati, semoga esok hari kita JP Paus, JP Masal, bosku ya, bersama-sama. Dan saya akhiri, salam JP, salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.